lima besar peta apa pendapat panglima besar peta tentang bahasa Cina di negara Kesatuan Republik Indonesia ini Baik terima kasih atas pertanyaannya yaitu bagaimana pendapat panglima besar peta tentang penggunaan bahasa Cina di negeri ini Saya sebagai warga negara Indonesia yang cinta akan tanah air yang cinta akan bahasa Indonesia yang cinta akan bangsa Indonesia menghimbau kepada seluruh keturunan Tionghoa di negeri ini yang merasa dirinya warga negara Indonesia agar jangan menggunakan lagi bahasa Cina sebagai bahasa percakapan sehari-hari di negeri ini. Karena bahasa Cina adalah bahasa nasional negara Cina di sana. Bukan di sini Bagi keturunan Tionghoa Yang campuran pribumi Seperti Cina Medan Cina Makassar Cina Jawa Maka pelajarilah bahasa daerah Masing-masing Dan bahasa Indonesia-nya Penekanan Jangan sampai setiap hari Banyak anti Cina di negeri ini Betul. karena tingkah laku kemarin di bandara Gubernur NTB disebut Indon Tiko itu pelecehan di negeri ini Betul. Betul. mulai hari ini saya katakan Kuturunan yang Hoa jangan lagi kalian berbahasa Cina di negara saya atau kalian kembali ke negaramu gunakan bahasa Indonesia di negeri ini dan kepada seluruh bangsa asing yang mencari makan di negara Kesatuan Republik Indonesia harus bisa berbahasa Indonesia bukan bahasa Inggris bukan bahasa Perancis dan bahasa asing lainnya dan kuingatkan saudara suara aku keturunan Tionghoa Kalian jangan mengkeraskan diri. Kalian jangan hanya berkelompok. Berbaur dengan pribumi yang lainnya. Biar mengurangi anti-Cina di negeri ini. Pendekanan terakhir. Wahai seluruh ku keturunan nanti di negeri ini. Jangan sekali-sekali kalian menggunakan bahasa Cina di negara kesatuan Republik Indonesia. Jika kalian warga negara Indonesia gunakan bahasa Indonesia itu. Ya, negara Cina, bahasa Cina hanya berlaku di negara Cina sana. Bukan di sini. Dan ku ingatkan satu hal, kurangi tulisan-tulisan bahasa Cina di negeri ini. Kita punya bahasa, bahasa Indonesia. Yang terakhir, saya tidak mau mendengar lagi. So, jago di negeri ini, siapapun tak boleh. Kita sebagai warga negara Indonesia pegang teguh Pancasila. tunggal tunggalika. Jangan karena kalian kaya, jangan karena kalian punya uang. Kalian seenaknya di negeri ini. Ini saja dari saya. Mudah-mudahan ini didengar oleh rakyat jelata dari Sabang sampai Merauke. Dari rakyat jelata sampai ke pemerintah pusat. Pesan saya kepada pemerintah. Wahai pemerintahku, Baik pusat maupun daerah. Jangan lebih mengutamakan membela bangsa asing daripada rakyatmu sendiri. Rakyatmu sudah menderita. Sekarang saya ada di Bekasi Di sini warga, begitu indahnya di Bekasi ini. Tidak boleh ada rasis. Pada ya. yang paling terakhir. Cukuplah kalian, woi saudara, -saudara yang Menghina, memaki, pribumi, telur, kalian bilang Indon tiko, tiko hatinya anjing, atau wabi kan terima itu. Ini saja, salam, revolusi, reka, reka, reka, reka, reka, reka, Allah Wakbar reka, reka, Nah itu tadi kawan Sekilas ya Ini video saya Waktu tahun 2017 Ya dan beberapa tujuan P tadi situ Rekan-rekan saya Ya Ada Seluruh Hadi Dengan istrinya ya Yang sekarang masih Menjalani hukuman eh, Di penjara Mudah-mudahan sehat selalu di, di sana Karena Kasus pembunuhan orang nah, itu, itu yang di belakang saya ya, karena kasus pembunuhan orang saya berharap ya, semoga sehat dan bisa lepas kembali bergabung dengan kita. Nah, di sini saya tekankan lagi kawan, ya, apa yang saya sampaikan 2017 itu sekarang ini terbukti. TKA Cina yang masuk yang tidak pakai bahasa Indonesia, yang tidak bahasa Indonesia itu kemarin ya karena salah paham, salah paham ya itu ada yang oh, tewas dan dilindas pakai ekskavator, dilindas ekskavator, tewas karena menggunakan bahasa isyarat dan kan viral, viral itu adanya beritanya, kebetulan drivernya ekskavator itu orang Sulawesi Selatan. Karena merasa tersinggung, dilibas, Mending tewas. Coba dia bisa bahasa Indonesia yang sopan. Kemudian saudara-saudaraku yang keturunan Tionghoa di Indonesia, seperti yang saya katakan tadi, saya ini punya juga keluarga dari Tionghoa di Makassar, ada keluarga saya itu. Tapi mereka berbahasa yang kasar. Kuasa yang Makassar, kuasai eh, Makassar, bahasa Makassar. Ada teman saya lagi datang ke sini pakai bahasa makasar. Nah, kalau mau menggunakan bahasa mungkin bahasa Cina itu cukup di lingkungan komunitasnya. Jangan di depan umum. Jadi kita budayakan bahasa Indonesia. Kalau bisa bukan hanya uh, dari negara Cina saja, seluruh bangsa asing yang masuk ke Indonesia ini harus menguasai bahasa Indonesia. Itu wajib. Nah, ini viral lagi video saya lihat ya. Ini viral lagi saya naik. Jadi saya ambil lagi karena di di Youtube saya sendiri, tidak ada ini video tapi di Youtube orang ada jadi saya ambil di video saya ya. kalau sudah ia menjadi warga negara Indonesia, segera kuasai bahasa Indonesia ya. yang yang di Medan di Makassar itu sudah banyak yang nikah, kawinan silang ya. akhirnya mereka ngelotok bahasa ya. ini kawan jadi kita baru semuanya berikan contoh kepada warga negara asing mau itu dari Cina kah, dari Arab kah dari manakah, bahwa Indonesia ini mencintai bahasa nemesanya bahasanya sendiri berikan contoh nah, ini kawan jadi tidak ada masuk rasis di sini ini kan viral-piral ini, kontra saya lihat, ada yang nelpon saya, ya teman saya yang dari temuan, bilang, itu gimana ceritanya saya bilang, itu gara-gara si ada yang satu orang itu yang bilang, indonesia saya marah itu Kecuali dalam lingkup komunitas sendiri, silakan pakai bahasa itu anggaplah itu bahasa daerahnya. Tapi kalau di depan umum, panggillah bahasa Indonesia. Dan saya juga harapkan sahabat Kurai Indonesia dimanapun berada, apapun ya dari suku manapun etnis manapun ya baik etnis eh, baik suku Jawa apa suku Maka Sulawesi, ya, Makassar, suku Batak Papua dan seluruhnya termasuk etnis-etnis, baik Tionghoa, etnis Arab, etnis apapun yang sudah mengaku warga negara Indonesia, kita harus senantiasa saling mengingatkan, kawan. Karena sesungguhnya yang paling maha di negeri ini adalah persatuan Indonesia. Tidak perlu lagi kalian saling ada cebong kandung gak usah lagi begitu-begitu. Ya. Mari, kita jadikan dorong bahasa Indonesia ini menjadi bahasa internasional. Itu target kita. Karena kita bangsa yang besar. Kita bangsa Indonesia. Ini saja kawan, bagikan videonya